Ini meskipun masih potensi, ya, ini tetap kita sampai ke masyarakat, agar masyarakat juga bersiap-siap. Gitu. Hmm. Karena ini, kalau terjadi kejadiannya akan sangat cepat. Dan energi dari erupsi. Hari ini adalah klimaks erupsi kemarin waktu hari Sabtu. Kemudian yang, yang sekarang seperti ini. Pak. Jadi menurun ya. Nah, cuman kita masih apa ya, masih mengantisipasi karena suplai magma itu masih masih berlangsung. Jadi seperti kita lihat di sini, ini sesi internal. Jadi yang yang di sini itu berbaku di dalam. Memang untuk beberapa hari terakhir ini seperti menghilang ya Tapi disusul gumpang-gumpang paling di datang Ini masih intensif Jadi jumlahnya sampai belasan kali per hari Jadi itu jumlah yang masih signifikan Jadi itu tandanya suplai mama masih berlangsung Terus, ya. masih terus Kemudian kalau e, penggembungan kawahnya e, Puncaknya ini masih juga berlangsung ini, grafik ini menunjukkan pemendekan jarak antara titik ini, pos, dengan puncak. Jadi, kita okay. puncak sana, seperti itu untuk Jadi, di sana ada semacam cermin hmm. atau prisma yang ketika kita tembak dengan laser, hmm. kita akan tahu jaraknya. Oke. Okay. Semakin ke sini, semakin memendek. Artinya, yang di sana itu mengembang. Mengembang. Okay. Ya. Jadi, di, di grafiknya seperti ini, jaraknya memendek. Ini kalau kita lihat yang lebih jauh lagi Dalam waktu uh, Dua tahun disana ya 2020 Bulan Juni Sampai sekarang nah, Ini kita cara pemendikannya sampai ini bagus 1.500 cm ya. Hmm, Artinya 15 meter e, gunungnya. Gunung itu mengembang 15 meter. Mekrok gini ya? Iya, mekrok nah, ke arah sini 15 meter. Itu karena tambahan timbunan keluar ya, atau dia memang bergerak. Gitu. Karena, desakan. Jadi, karena desakan Berarti bisa patah dong? Iya, itu yang kita khawatirkan sehingga di samping apa yang terjadi sekarang berupa panas dari barat daya, mm -hmm. tapi kita juga sedang mengkhawatirkan yang barat laut ini mm -hmm. itu ubuh. Ini yang kita khawatirkan sehingga kita itu kayak hilangnya puncak Garuda zaman dulu itu ya betul semacam oh. itu mungkin bukan puncak Garuda tapi Kerboyo oh. jadi di tepinya itu nah. eh, gitu itu kan jeplak gitu ya jatuh ya betul. kita khawatirkan seperti itu sehingga ini meskipun masih potensi ya, ini tetap kita sampai ke masyarakat, agar masyarakat juga bersiap-siap gitu. Hmm. Karena ini kalau terjadi, kejadiannya akan sangat cepat. Gitu. Nah. Seperti, gitu. ya, seperti tanah konsol kan? Kejadian ya, ya. kejadiannya itu akan sangat cepat, ya, tidak ya. bisa diikuti. Di. Dan, tahu nggak kira-kira volumenya berapa gitu? Volumenya, volumenya itu sekitar uh, 3 juta meter kubik. Tiga juta. Ini bayangnya, bi ya, cerita itu bayangnya. 3 juta itu, itu, tadi bayangkan, langsung aja oh ya, seberapa orang awam, itu barangkali... Uh, Biar, kalau terkaya kalau, terk, ya, kalau terk, itu mungkin... mungkin bisa... sepuluh ribu, tak mungkin ya, sepuluh ribu ya? Sepuluh yeah. ribu wow. Jadi kalau begitu gunungnya iya lantar ya dengan iya kalau kalau misalnya itu hanya lava yang lama, belum hmm. lava yang lama, hmm. mungkin tidak terlalu jauh. Hmm. Tapi yang kita khawatirkan lagi Betul. itu kalau dia rubuh hmm. bersamaan dengan magma yang masih fresh. Keluar. Iya disurung. Iya disurung akhirnya yang kita sebut sebagai seratus lateral. Hmm. Itu seperti yang terjadi di Saint Helens sembilan belas tahun Oke. Oke. Jadi ini ada, ya, yang ada, yang ada yang Ini ya, anu ya. Uh, pas kurang permisi jadi, ya, ya. hmm. jadi dari cerah ini pas ini termal ini dari ini mungkin saya khatiati dia kondisi cerah ya, bekas oh, yeah. ya, kondisi cerahnya mungkin pas hari kemarin ya, Betul kemarin nah, kita pilih hari kemarin, nah ini kalau cerah, uh -huh. ya. kalau ini, ini itu dari deles dari kakek, kalau ini dari berkatan yang sekian sisi kita ini, ya. kameranya ada di gitu. sebut yang depannya. Nah, ini waktu terjadi awan panas, seperti ini. Ini merah itu termalnya ya? Iya, kalau merah berarti panas. Eh, kebetulan kemarin juga bersekutu, juga sering terjadi awan panas sehingga tertutup abu. Ini bagus. Tapi ini menunjukkan ini posisi kita. Ini barat laut ya, dan saya yang saya sampaikan dari yang keran atas datar. Ini Kubah Lava yang berada ya hmm. saat, saat ini sedang mengalami uh, kadar tanaman panas. Hmm. Jadi dari sini kita bisa melihat tanaman panas di sana. Hmm. Oke. Okay, ya. Sumbernya sumber apa Indonesia yang berisi? Ini hari ini mas? Ini atau rekaman kemarin kemarinnya? Ya, Ya, hari ini, juga ini siang ya, Persis, ya siang. Kalau yang hari ini sedang ada mas, itu, ya. itu kelihatan itu yang, hitam, oh, itu yang yang nonong, nonong sebelah kanan itu oh, oh. lagi buka, buka sini, ya, buka sini loh. Mas, ini. oh itu adalah timbulan tertua ya iya. nah, kelihatan ya Ya, kelihatan kita. Ya, seperti itu fenomena warga seperti itu. Itu kalau di capture di sini merah ya. Iya, iya, ya, membara ya. Itu kebuka sih, dia ya, mas. Ini itu eh, <coughs> uh, jantungnya kuat, pak kuat. Oh. karena sering mendengar suara kuburan, kebutuh gitu. Biasa ya, biasa. jadi teratapan, sering teratapan, sering gitu. teratapan ya. Sehingga nah, di sini, di ya. bajunya tenang. Oh, <coughs> oh, ya. sudah, sudah tenang biasa eh, iya, Oke, okay. terus bagus jadi yeah. uh, tadi kan secara hitung hitungan ya, sudah ditonton teman teman uh, pengamat ya, gempa, gempa itu terus kalau kita lihat rekaman aslinya seperti ini jadi aktivitas kemarin, ini banyak gempa gempa ini mencerminkan uh, aktivitas guguran, panas. Nah, terus Sini. sekarang kan lebih jarang ya, hmm. lebih jarang yang yang teplu itu sudah jarang sekali. Jadi memang uh, kondisi saat ini erupsi nya sedang menurun, relatif menurun daripada yang satu dan ini ini yang tanggal 13 hari ini ya, ya betul. jadi hari ini ini ya jam terakhir ya, ya betul. ini terakhir. kalau lebih realtime lagi ya, hmm. ini ukuran yang tadi tadi tidak iya? takut oh ini barusan ini tadi iya dok oh. jamban sama biru apa ini yang beda stasiun ya. oh, uh, okay. sensornya tapi ukurannya sama ya gerakan ini uh, kalau stasiunnya semakin jauh dari sumber biasanya filter biasanya lebih kecil, kecil. Iya. oh Jadi ini yang paling dekat ya sini ya iya wah oh. ini harus saya buka ini buat ya? rusak kalau ini untuk untuk deformasi tadi Dari foto itu juga pakai itu Ini Mas, yes. ngurup oh, ya apa? Sanggak <tuh> <ngangum>, ya. <tuh> Sareh ya. <tuh> Buar. <tuh> Informasi yang terpenting tadi dari beliau adalah bahwa uh, teman-teman secara teknis di sini ini ternyata uh, <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> apa? punya punya mental yang luar biasa. Sehingga degup jantungnya itu terbiasa berdebar-debar gitu ya Mas jadi ya sudah terlatih eh. jantungnya kuat? Ya? jantungnya apa? maka di, marah istrinya katanya lebih tenang yeah. <laughs> eh, direkam, <laughs> <laughs> telat, ya direkam nih terlihat dengan ancaman pak Himbauannya apa pak? Kup, sementara? oh siya se tolong oh siya <laughs> oh mundur mundur mundur masih berdebar debar bangun sampe sampe sampe tapi abunya sampai disini gak? sampe gak ini termasuk ada, bunyinya enggak? Ini sekarang ini, ya, ya, ya. aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Hah? Pak. Ayo, Kang. Ini utara, ya ini yuk. Ayo, yuk. Ayo, yuk. Ayo, yuk. Ayo, apa Ayo, yuk. Ayo, yuk. Ayo, yuk. Yang yuk. Ayo, yuk. yang yuk. Ayo, yuk. Ayo, yuk. Ayo, yuk. ya yuk. Ayo, yuk. Ayo, Kecil, bahwa, bahwa, kecil ya. Sampe lu ngerti, wah. Si sisati pengamat tuh sampe. Jadi, Jadi antah, Pak. Eh, iya. Pak tuh kayak itu, Pak. <laughs> <laughs> itu ada yang menyerah di atas itu bendera putih. <laughs> oh <Lelayo>, Pak. <Hah>? <laughs> <laughs> <laughs> di kampung mana itu ya? <laughs> itu enggak ada enggak ada tadi, enggak ada oh, kampung. ada, enggak ada ya. Pak. Ya, ya. Batasan jangka wong arit apa? Hah? Batasan nek wong arep batas jangka ngga. Oh benar sah. Karena nekat biye. Aku duduk kan sendiri. Saya tanggung sendiri. Oh iya. Ikane masalah Si <laughs> paradeaya <laughs> <laughs> <laughs> Bada... sebelah mana? yang nongong itu. Nongong itu paradeaya itu pembulgan itu. Berarti nang cepak itu ya. Bukan. Yang yang cepak itu yang ngangkat ini. Yang ini, putih ini yang di tengah-tengah gunung -tengah yang tengah gini ya? ya gini. yang membahayakan yang ini ya? sebenarnya uh, yang, yang membahayakan oh, Tapi yang, yang masih mau cari situ sama meten-meten nih <laughs> <laughs> jadi itu yang yang masih potensi itu yang menghadap ke sini oh, memang okay. sedang tertutup kabut sekarang yang ini ya? Nah, yang, pas yang tengah keperansi seperti kemudian ya awan panas yang terjadi saat satu itu yang nomen itu yang sebelah kanan yang hitam sana itu hmm, Jadi arahnya tegak lurus dari sini ya berarti ya ya yeah, yeah. ke arah barat ya ke arah kaliurang sumbu ya. itu kaliurang sumbu oh, Jogja sana ya Jogja juga ya, itu sana terakhir itu ya iya di Abunya ke sini ya? Iya, karena barat laut tempat benar kemudian 11 kecamatan 40 desa. Namun yang 11 kecamatan 40 desa. 40 desa. Ya, namun yang paling berat adalah di dalam suku mulai kucing Marco Morio Palen Perti. malah tidak ada. Slumbung malah enggak tidak ada karena terbawa oleh ah, laetan ah, nah, Barat laut itu. Yo nah itu. Nah hari ini memang ee merupakan kegiatan sudah jalan, menyita SD ya. tempat tempat untuk uh, ibadah akan dilakukan. Yes. sekaligus pendaftaran yang dilakukan dengan nelayan pertanian maupun perikanan karena depan ini. Ya. Pembisinya gimana? Kondisinya sudah dihong kerusakan, bagian ya, hari ini masih berproses, benar? Oke, okay. ya, karena hmm. ada beberapa desa hmm. yang diselesaikan dan kerusakan sudah luas. Ya betul. Biasanya hmm. siapa yang melakukan? Pengungsi ada? Pengungsi alhamdulillah tidak ada. Sama sekali ya? Sama sekali. Ini ya, karena jaraknya sekarang hmm. sudah berkurang. Ya. Terus masyarakat apa yang Iya, masyarakat sampai sore antarkan itu mengantar. Oke, okay. pangkalan ternak ya. ya. Pengalaman apa pergelan, dulu-dulu kan juga gini ya, terus terkait dengan keluhan pakan ternak sudah ada solusinya? Sampai sekarang kami masih ketemu dengan pandangan, nanti akan disarikan solusi bagaimana untuk menggantinya rumput dan lain sebagainya, nanti kabel dan lain sebagainya. Ya, wajar, cimbang komunikasi um, dikasihkan jadi ya. koordinasi kami dengan dengan petugas Keswan itu ada di Temanggung ada basah, tidak, tempat, pakan pakan ternak hmm. ya, tidak tidak banyak di cuma pendek ya. hmm. tapi rencana akan disupportkan ke sini ya. itu yang rencananya tapi nanti ke depan baru akan dikeluarkan kembali dari dari Keswan ya. untuk bantuan kecukupan pakan tadi saya ada kontak katin Keswan ya jadi ternak yang sehat Kontak, berarti akan coba dicarikan solusi kalau dulu boleh ke rumput dari yang lain gitu atau pakan yang lain pakan yang lain itu mungkin yang koncentra atau apa gitu. untuk biar disubuh karena memang kita mesti memikirkan tidak ya manusianya tapi oke kaya nah, itu Raja Bruno ini iya. penguripan penguripan makanya dicarikan, <tuh>. dicarikan ya dicarikan, dikonfigurasikan nanti kan ada kesulitan dari percaya. Kan. maksudnya mesti kita dorong selama ini ternanya makan apa? akan masih beli tapi dengan cara beli, di luar, oh, beli, beli, beli, beli, beli, ada tapi ya masih beli, ada beli, beli, beli, beli, ya beli, beli, beli, beli, beli, beli, Ternak beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, beli, Sampai -sampai ya, beberapa kendala itu memang banyak sekali ketika abu vulkanik menyebar di area. Ya, sekarang kan intinya rumputnya ketutup ya. Ketutup abu vulkanik. Nah, sudah ada Solusi gerakan, gerakan, gerakan, gerakan, gerakan sudah ada dari beberapa relawan semua komunitas bergerak untuk mencarikan lahan di bawah sana yang tidak terdampak abu vulkanik. Itu dibawa rumput dipotong rumputnya bawa ke keternaknya atau dari sini bawa ke sana ternaknya. Ternaknya tetap bertahan di sini, pakannya yang dibawa naik ke sini. Ya. Coba. Yang ngarit ya, ada warga yang turun, ada relawan yang untuk membantu. Oh Tiap hari? Iya, karena ini kan... Oh. Sudah berjalan? Sudah. Cukup? Ya, kemungkinan untuk hari ini cukup, tapi kalau abunya masih bertahan sampai satu minggu dua bulan, atau satu bulan tidak ada hujan, ya Sama. Itu saya bisa nah, sa kan. lihat, ya, <laughs> mungkin <laughs> ada kan, solusi gini Pak kayak <laughs> solusinya, saya kan, nggak gimana. Hujan enak, kan. buatan mungkin, hujan buatan. Iya untuk menghilangkan abu vulkanik. Masih iya, semprotin aja. Semprotin. Bapak ya benar juga. Tapi laporan dari para vulkanolog gimana kondisinya hari ini? Ah, Masih megbulu mebul atau sudah? na praker identifikasi sudah turun Pak. atas di atas Pak. Dekat Pak. menit. Eh Pak. balik-balik Oh, sampe rambutnya, nganti putih kena <tuk> eh, <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> nah, apa lho beri napa? ini apa? pernah Ternak, pak penak? lembu? lembu ini enak yang ini lebih, ya? terpaksa buat hah? <laughs> operator namurangan patok-patok to no, kayak iya rumput terus oke bayar pajak kita. Goyu-goyu, tapi orang tahunnya kan zaman dul ken dura Pak. Hah? ayo. Pentaris, pentaris. ya ya, ya, itu Melayu yang ya, betul sudah berapa yang Melayu? ada nggak? ada sekarang ini nggak ada? Allah pernah, pernah yang dari sini lari ke sini pernah? 2020 itu dulu Bapak sudah keluarga sini, ini keluarga sini, gitu pernah ya? untuk jaga itu setiap itu ada kunjungan Pak ya bener, ya, tetap ada biar. komunikasi gitu, Bapak jadi, <tuk> jadi tidak ada kondisi ini, mereka silaturahmi iya, betul, Pak senam bersama, gantian, gantian, senam? iya, senam, jadi kok berbentuk-bentuk ini, gini masih normal, jadi saudara, sama pak, ayo sih iya, maju, iya ini, Pak Ganjar, dampak dari perusahaan pertanian tadi saya sempat menanyakan jadi ini nah. panen lebih awal karena dampak kerusakan oh, abu vulkanik ini mendor oh, uh, pertaniannya saat <tuk> ini ya, ya. ini bangkul Kem di bawah Bulgul. sini tadi akses jalan naik apa itu bangkul bangkul itu ukuran <tuk> itu nah, ya, ya, iya, harusnya, harusnya iya. belum panen namun karena rusak kena abu vulkanik ini panen lebih awal lo ini lagi mau? iya, tapi iya, tapi iya, tadi ngambilnya ya. lo ini kena handphone-nya pecah? iya, betul harus oh, oh, diganti oh. pasang kok pasang kok pasang oh. kok pasang ya. Pak oh. terus mereka udah di apa, panel di awal ya, ini baru yang bangkol belum uh, cabe <tos> yang baru berbunga kalau cabe yang baru berbunga, ah, itu kan udah buah oh, udah buah apa-apa ya mas? Insya Allah nah, bertahan Pak Lurah. ya mudah-mudahan mudah bertahan oh, tapi kalau eh. yang baru nanam atau pas bunga itu pasti rusak karena panasnya, Tuh, tato, panasnya, tato, panasnya, panasnya, panasnya ya. Pak ini ada tansia, mungkin Bapak mau komunikasi ke Bapak di Bapak ini sudah di bawah ini sudah di sudah diaulah, sudah di siap-siap ya iya iya iya ternak yang terdampak sudah ada no anu, sudah ada apa namanya keluhan dari mereka. Uh, nah tadi sudah disampaikan Pak Tades, terus kerja tapi apa ternak ada. sudah berapa? Ya, intan Pak, intan Bu, juga penganeh juga penganeh. Ini ada dua ratus. Sapi dan kerbau. E. Ini yang kena sapinya saja atau ekornya saja? Ekor itu. Ini jumlahnya di mana ini Ketab 1.330, monolela 1.235. Ya. Jadi ini tadi data data dari dinas ya. Ketab ya. Ketab ya. Oke, kira-kira ya. berarti 8.000-an e, ini, iya. debat Dumpa 300-an debatnya lebih tinggi terus. Yang Tadi yang data tadi bisa. Desa Oke, oh. okay. desa. Kalau ini satu. Satu yang dilaporkan di dinas? Di dinas ya. E. Jadi berapa kecamatan nih satu? E. Uh, dua, tiga kecamatan deh ya, kurang lebih iya pak yeah. okay. terus mereka butuh uh, pakan? hijauan pak, sama konsentrat hijauan, konsentrat ah, rencananya gimana? Jig. ini kami mendata dulu uh. nanti kami inventaris uh, okay. minggu ini kita akan pilihkan eh uh. minggu ini? iya minggu ini kapan? maksudnya setelah dapat data ini pak kita uh. sampaikan sore ini oh, ke okay. pak Deja uh. Uh, uh. untuk sudah disiapkan hijauan uh. dan konsentrat yeah. Mungkin nggak besok gitu, insya Allah Pak, kami siang pak. Nah, ya, iya, rumput sih siap pak. Kalau ya, itu malah sebelah lebih cepat. Maksudnya gini, kalau hmm. minggu ini maksudnya kalau ini di input hari ini, <tuh> postak darurat yeah. bilang kalau sama Pak Dirjen, butuh, butuh saya Pak Dirjen, sudah ketemu <tuh> saya, nanti kalau saya <tuh> telepon Pak Dirjen aku siap, Telepon Pak <tuh> Menteri aku siap, maksud saya biar segera data ini diketahui, mana daerah-daerah yang parah dikasih lebih dulu, yeah. yang enggak parah, mau kan jadi iso mau ngomong ya apa-apa, gitu. <tuh> saya kira sama konsentrat kali ya. Iya, yeah. yeah. iya, sudah kami uh, catat uh, yeah, kembang-kembangannya. Yeah komunikasi sama beliau tapi Nanti saya minta reportnya ya, ya. biar Apa namanya? Masyarakat Temangan. aja Nanti kalau enggak dek menggah-menggah malah bahaya. loh ini kami sampaikan, Pak. Oh iya. Aturan ya. berapa? berapa sih? berapa? Oh, ini pun Jawa Habu Betul Karena pun Kalau ini, buatan terus temu kami tenang waktunya apa tenang makanya orang pemerintah pilih bahaya di ini biasanya tempuh di tengdiangan pak tahun 2010 menilai enten diangan, oh, menit, diangan. Lalu, pak diangan diangan ya. ten, enten apa enten panggiran khusus nggak apa enten penggeriaan penggeriaan apa enten dan ada sapi kangen kagungan sapi kagungan pak pinter bener kalau pun turun nah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 gue yang nopo kates telok yang sih ini ya ya mau yang kan? kan? Saan Jadi menangi Lodo Menangi Lodo menangi. Paling kecil dia Oke Jerman. Nipon. Nipon apa lo do? Nipon. nipon. Nipon Nipon nipon. Nipon. Nikon, nipon, niku ke jereh ketemu Nipon. Kuwi iku mung kagak teng Anak nate. Londo, ya londo. ini londo blok ke garak. Ke tereng, ageng Cinamin niron Betul. pas geger nuk, geger kalesin sehat ya, yup. <c bio> ya ini pulangnya tuh jepun kena jatasi mireng kok? mireng ini pintar Kerepani binten, nah. putune, putune bolu, oh, nah. putune putune nikko, asmane sinten, Jenenge. Jenenge. Okay, jenengan, <laughs> jenengan jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, ba jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, jenengan, Ter top tar top e pawit tar pawit antigo tunggale sinten <tuk> Mun kok tar top pawit iku ya to giat to giat puti Yono yana rubi rubi men men Meng, meng, Sinten, Jendengan Nasmani Sinten, Tarto Pawit, Tato, Tato, Tato, Tato, Tato, Tato, Tarto, ambulani, bulon, bulon, bulon, bulon, bulon, bulon, Nenari ngeses, <laughs> neng ngeses <laughs> raga, bota botol bota ulka aka. Neng ngeses, neng ngeses, neng sinten Oke, biar ayai pan jenengan <dramas> Ganteng jenengane kandang jenengan jangan lho duet duet duet anak Ganteng masih ngerokok? pak gajar dalamnya pun di ngabung bawa pak gubernur jawa tengah <thesis> penting nih, sudah penting ya demben tahu meresani merapi jebelum apa ya mau Kacile ya, Bang. kita, kita cakram peluru-peluru. Oh, Bang, pintar. Bang, Merapi. Jepang, warna tenggung biangan, oh, biasa. Oh, Oh, biasa. Oh, Oh, biasa. Oh, biasa. Oh, biasa. Oh, biasa. Oh, Oh, biasa. Oh, jaman zaman kurang buatan gajeng jaman anak aku dia udah nampu udah nampu? kok? gimana itu? jaman nipon jaman itu dikandangin buatan pemerintah zaman di tengah alit dia pernah bahasa eh gunungnya Ah, ngomongnya kalau oh buatan bahaya? oh ini malah jenengan? kalau nanti kanan merapi jebluk itu kanan ini berarti ada yang saya ya, saya, ini, saya malah Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, keker londo, sekolah dia? itu ada sekolah yang apa Allah mau toko Oh terus sekolah? Beten sekolah mau Pak. Betaurok. sangat mau sebetan. Beten lupa nah, anu niku no, no. <tipan> ya, ini sing <bu, tipan> ya. <tipan> kan sebetulnya, sebetulnya ada betul. Betul. Nah, ya, Batar, ta, sekolah no, nge. Nge. Nge. Wow, sekolah nggih pintar? pinter kamu tan oke ini akan paham ini paham? paham, betul? ini? ini? ini loh, saya ingin gail, Pak. Saya ingin gail, Pak. Saya ingin gail, Pak. Saya proyek gail, Pak. Saya ingin gail, Pak. pro ingin Saya ingin sekolah kelas kelas go, yang buatan sekolah blast, betul sakit maos ini ngertos ngerti sebetulnya? tau ya ini Gak, tiga nunchin apa botaning? Terukon itu. Kasihan apa apa Enggak. aku lu langge, langge. ketemu putu, <tuk> oh oh eh apa tinggal badan hati hari mbak ah oh tapi selain tengah, jabat ini aku langsung juga kenapa sakit nih ke nih ya Iki iki jenengane nang gendeng. Ah, anestesi pun karwane? bojone. Tunggu ya, teman-teman. motor oke, kita lagi Oke, Oh, nemenin. Oh, Oh, nemenin. Oh, nemenin. Oh, nemenin. Oh, Oh, nemenin. Oh, nemenin. Oh, Oh, nemenin. Oh, nemenin. Oh, Kapan betul betul? Yang saya tadi foto, Alhamdulillah, selamat. Batarto, Batarto. Aduh, aku lagi tapi yang kesebutan ini aja iya jangan iya, iya. <tuk> <tuk> <tuk> mendengar itu dengan ya paling pintu likur ya langsung pinter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 baiklah, janes. ojek ojek ojek langsung? langsung? ojek ojek ojek pos ojek ojek Oh, ojek ojek Gue nonton gue, nonton gue, nonton gue, nonton gue, nonton gue, nonton gue, nonton gue, nonton gue, nonton gue, gue, nonton gue, nonton gue, nonton gue, gue, Paling sehat, panjang umur ku pamit Ya sehat sehat ya. Ya, Pak Kuk, gimana, Pak ya, semua tetap siaga. Ya, karena masyarakat di sini sebenarnya relatif dari tanda-tanda alam. Mereka paham ilmu titennya lebih hebat dari saya, lebih hebat dari orang-orang yang di sana. Nah, ini ditambah informasi dari kawan-kawan yang tiap hari berjaga di pos ini, di babatan ini. Maka kemudian informasi yang ada di babatan berusaha jauh lebih penting untuk disampaikan di informasi yang pada mereka, tapi melihat. Ketenangan masyarakat, mudah-mudahan mereka sudah terbiasa untuk uh, mengambil sikap tindakan cepat. Namun demikian, kita nggak boleh ape kita siaga uh, seluruh aparatur siaga, dan masyarakat nggak perlu panik karena beberapa diantaranya tadi, Obama, seperti Desa Kembar, itu sudah terbiasa silaturahmi. Maka tinggal nunggu perintah saja. tadi ketemu bapak-bapak sepuh yang ada di sana, geng ini pemerintah mawon, mungkin tiga nopo. Jadi, artinya... Masyarakat betul-betul menyiapkan diri untuk um, bekerjasama menunggu perintah itu untuk menyelamatkan diri seandainya terjadi sesuatu. Nah, tadi dari informasi kawan-kawan yang ada di sini um, masih sangat fluktuatif gitu ya. Dan tentu hitung-hitungan dari kondisi merapi selalu direkam di sini yang mungkin nanti bisa menjadi data untuk menginformasikan lebih lanjut. Dan tugas saya memantau terus setiap hari dan memastikan kawan-kawan yang ada di area eh, sekitar sini, saudara-saudara di -saudara sekitar sini, betul-betul siaga gitu. Tidak boleh dipilihkan. Jadi ini kan bukan yang pertama ya. Mudah-mudahan tidak, tapi ini terjadi sesuatu tempat pengungsian disiapkan. Ya. Jadi manajemen kebencanaan saya kira kawan-kawan sudah cukup terlatih begitu ya hanya perlu membiasakan gerak cepat dengan masyarakat. Nah, saya minta dipertimbangkan saja oh, ibu hamil ya, yang, yang sepuh, mohon maaf yang disabilitas, anak-anak. Ini tolong menjadi perhatian di data betul-betul sehingga kalau terjadi sesuatu bisa cepat. Di konsepnya desa kembali itu sebenarnya sudah ketahuan ini. Nanti kalau lari kemana, pakai kendaraannya siapa? Jalur evakuasinya lewat mana itu cukup membantu nah, pengalaman kawan-kawan dan termasuk relawan yang mendampingi terus <tuk> di sini paling bagus. terus, orang-orang yang bekerja dalam kesuniyan. Kayanya biang. Terima ya, kasih ya semua ya, terima kasih. Pak Kajar, non saya ini nih pak.